Ulama sejak dulu, sejak masa sahabat, Insya Allah sampai hari kiamat sepakat tidak ada perbedaan. Rujukan utama orang Islam itu Quran dan Sunnah. Dan memang seluruh agama kita kembali pada dua sumber ini. Masalahnya adalah ketika kita ingin menjadikan Quran dan Hadis sebagai sumber, tidak semua orang di antara kita itu punya ilmunya punya perangkatnya, punya alatnya gitu. Eh, maka kita perlu wasilah, kita perlu jembatan, kita perlu guru, kita butuh pengajar. Nah, ulama itulah yang kata Rasul, "Al ulama wa wasatul anbiya." Ulama itu pewaris nabi. Jadi nggak bisa kita potong kompas, lompat saja. Saya seperti ikut Rasul aja, ikut Quran aja. Masalahnya Siapa yang menjamin bahwa pemahaman kita, bacaan kita terhadap Quran, terhadap Hadis sudah benar? Kalau kita mengenyampingkan peran-peran para ulama yang ilmu mereka sallallahu alaihi wa alihi wa lahi alamin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in hadirin hadirat para ibu yang dirahmati Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa taala atas segala limpah karunia kepada kita karunia waktu, karunia kesempatan serta kesehatan sehingga dengan izinnya kita diantarkan ke tempat yang mulia ini kita berharap semoga kita senantiasa bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepadanya. Amin Amin Ya robbal Alamin tak lupa salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita di dunia maupun di akhirat baginda Rasul SAW kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan umatnya yang selalu berusaha mempelajari, mendalami, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau SAW Nanti ini hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita seputar fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan uh, tentang beberapa jenis ilmu serta hukum-hukum mempelajarinya secara umum kita sampaikan pada pertemuan terdahulu bahwa ketika kita katakan belajar maka belajar itu kewajiban eh, kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang uh, disebutkan dalam surah Al eh, ayat yang pertama ketika Allah berfirman Alhamdulillahirobbilalamin al Bismillahirrohmanirrohim Tabarokalaladzim Wujud pada كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا bahwa Allah memerintahkan kita untuk bisa beramal dengan amal yang terbaik ahsan amalan ahsan amalan hadirin bapak ibu itu diuraikan oleh para ulama tafsir kita ada dua syarat ada dua syarat amal itu menjadi amal yang terbaik yang pertama akhla suha dan yang kedua akhwaruha akhla suha artinya amal itu harus dilakukan berdasarkan niat tulus karena Allah tidak boleh karena manusia, tidak boleh karena makhluk jadi harus ikhlas tulus kepada Allah ini yang kemudian nanti oleh Nabi disebutkan Inna ma'amalu bin niya Wa inna malikul limri imanawa Sesungguhnya amal itu Bergantung kepada niat Dan setiap orang akan diberikan ganjaran Berdasarkan dengan niatnya masing-masing Yang kedua Syarat amal itu diterima oleh Allah atau amal itu menjadi ahsan amarah Adalah Artinya Dia yang paling sahih Yang berdasarkan ilmu Ya, berdasarkan ilmu, ya, maka belajar ilmu itu wajib, ya, terutama sekali ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah. Selanjutnya, hadirin, kita akan uraikan bahwa ilmu itu sangat banyak, sementara umur kita terbatas. Oleh sebab itu, kata Syekh Burhan bin Azhar ya, dalam Kitab Liao Ta'limul merupakan Tori Kita Alumi ya ini salah satu kitab yang wajib dibaca oleh santri di santri seluruh Indonesia bahwa e, diantara atau diantara ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal, ilmu hal, ilmu hal itu adalah ilmu yang kita tidak bisa tunda pelaksanaannya. Satu berkaitan dengan ibadah yang kedua, berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ilmu tentang sholat tidak bisa ditunda harus segera dipelajari ilmu tentang bersuci, ilmu tentang berzakat ilmu tentang berpuasa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rukun Islam itu segera harus dipelajari ya, terutama sekali prakteknya, caranya ya. kalau pendalaman dalil dan lain sebagainya itu pandu kifaya. Jadi yang wajib untuk individu kita, baik laki-laki dan perempuan, itu wajib sholat dengan cara yang benar, seperti mana yang nanti ajarkan. Tidak ada kompromi. Itu makanya nanti kata Rasul, orang tahu sholat itu pahalanya beda-beda. Jadi selain pahala 27 derajat, pahala ketika sholat di masjid itu berbeda. Nanti ada tambahan pahala khusus berkaitan dengan kualitas salat, karena nanti ada orang yang pahalanya hanya 30 bagian dari pahala yang sempurna ada yang dapat separuhnya bahkan ada yang tidak dapat sama sekali dari pahalanya ini berdasarkan dengan ilmu yang dipaktikan ketika dia sholat gitu ya yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita Kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga Sebagai anak bekerja dan lain sebagainya Maka menjalani kehidupan ini harus ada ilmunya ya? Harus ada ilmunya Mau apapun kita kerjakan, di dunia ini harus berdasarkan ilmu Terutama sekali dalam rangka menjalani kewajiban kita Nah ilmu yang dengan itu kita bisa menjalani kewajiban kita itu wajib dipelajari, wajib dipelajari. Apakah seorang guru, apakah seorang ASN, apakah seorang wira swasta, maka ilmu ketika dia melakukan pekerjaan wajib dipelajari. Nah ini ilmu yang tidak bisa ditunda. Secara umum, Bapak Ibu ya, ketika kita sebut ilmu itu memang ada dua kategori. Ada ilmu yang wajibnya wajib individu, ya, tidak boleh digantikan oleh orang lain Ada yang e, hukumnya wajib-wajib kolektif ya. Contoh misalnya, kalau ilmu tentang tata cara sholat, itu fardu lain Dia wajib individu, tidak bisa kita kepada yang lain, artinya setiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah kita mempelajari ilmu tentang praktek sholat? Okay. Adapun pendalaman dalilnya itu perlu kipayah. Apa sih dalilnya? Kita itu harus rukuh, harus sujud. Itu perlu kipayah. Artinya selain eh, apa tidak, diwajib, tidak diwajibkan kepada setiap orang, Barang siapa yang mempelajarinya dia mendapat pahala berganda mendapat pahala berganda. Contoh lain membaca Al Qur'an dengan tajwid itu hukumnya fardhu ain wajib individu. Ya, kata Allah waroftidul Qur'an dalam surah Al dan baca Al Qur'an secara tarfir. Tarfir itu bukan semata-mata merdu, bukan semata-mata e, ada makomatnya eh, seperti yang lagi ramai ya. Eh tetapi adalah bagaimana kita mengeluarkan huruf sesuai dengan huruf yang benar dan maksud yang benar itu namanya Tartir gitu, ya. kalau merdu, bagus suaranya Alhamdulillah tetapi ketika tidak merdu, ya, maka upayakan tartil. dan dijelaskan oleh para ulama seperti misalnya dalam Markan Jajariya al Jazari ini salah seorang ulama yang menulis ilmu tajwid yang dipakai juga di, ya, di Indonesia Al-Qasru di tajwid di hatmun lazimun manilam yujawidil qur'ana azimun barang siapa apa e, membaca Tuhan itu wajib dengan tajwid dan kalau sengaja tidak bertajwid dia sudah tahu ilmunya atau tidak mau mempelajarinya dia membaca selampangan dan dia berdosa Berdosa, Bapak Ibu sekalian. Ya? Ya. Yang penting adalah cara membacanya Perkara dia di ikhfa, itu apa? Itulah, pergaraan rendah atau wilayah yang rendah. Teori-teori itu perlu dibayar, gak wajib dipelajari, gak wajib dipelajari. Tapi harus bisa dibunyikan. Itu setiap individu, maka Bapak Ibu hadirin, hadirin sekalian tidak ada toleransi ketika kita baca Qur'an itu harus semakin semakin hari semakin baik bacaannya gitu. walaupun ketika orang belajar itu kan dia tidak langsung bisa pandai mahir maka seperti yang, apa, Nabi katakan orang yang baca Qur'an yang bagus bacaannya pada hari kiamat nanti itu dia akan dikumpulkan bersama malaikat Malaikat TV jadi malek paling istimewa, dia nggak di barisan manusia biasa Karena apa? Tingginya kemuliaan orang yang baca Quran dengan baik Nah, orang yang baca Quran terbata-bata, masih belajar, tapi terus membaca Artinya tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti belajar Meski mungkin tertakit-takit membacanya, kata Rasul padamu pun tetap dapat dua pahala Ini kabar gembira bagi hadirin hadirat sekalian gitu jadi ketika kita tertakti-takti membacanya tetap dapat uang pahala makanya Ustaz saya belum lancar membaca apakah boleh baca nonton? boleh boleh baca orang gitu. eh? jadi Nabi mengatakan hal ini karena sejak masa Nabi juga ada orang-orang yang tertatih-tatih baca Qurannya. jadi jangan kira orang Arab itu bisa lancar bahasa bukan eh? brojol, gak juga, juga sama, jadi orang Arab juga harus belajar baca orang Arab juga harus belajar bahasa Arab. Ya, eh? karena bahasa Arab, bahasa Tuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh? Jadi ketika ada orang yang mau mempelajarinya maka dia harus belajar, eh? Nah, Hadirin, berkaitan dengan Fardhu Ain kita wajib pelajari, eh? Yang Fardhu Ain relatif biasanya yang berkaitan dengan ibadah ritual kita seperti rukun Islam, ya. Eh? Selanjutnya kita ingin sampaikan juga ya, bahwa ketika eh, dalam memahami fikir, ya kita uraikan pada pertemuan yang pertama Bahwa kadangkala -kadang ada ayat itu yang jelas dapat langsung dipahami hukumnya dan ulama kemudian menyampaikan kepada umat Kita tidak ada perbedaan tapi kadang-kadang ada ayat-ayat ada hadis-hadis yang dia menimbulkan multiinterpretasi inilah yang nanti menjadi cikal bakal perbedaan di dalam para ulama kita sudah jelaskan pada pertemuan pertama dulu bahwa ketika kita bicara perbedaan maka itu adalah kenegah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini betul, kita beriman betul. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menghadirkan satu agama di muka bumi ini, satu pemahaman saja, satu manhaj saja, tidak ada perbedaan. Tapi ternyata Allah tidak melakukan itu. Ketika ada perbedaan, maka itu peluang kita beramal soleh, ya peluang beramal soleh, peluang belajar, dan peluang toleransi perbedaan. Maka rugilah orang yang kemudian ketika tidak belajar sehingga dia tidak tahu perbedaan dan sulit mentoleransi perbedaan. Gitu. Kadirin, okay. Bapak Ibu yang terhormat, Almamshubahana Huwataala, eh, kita akan uraikan tentang manhaj karena pada pertemuan terdahulu tidak begitu rinci kita jelaskan manhaj itu adalah contoh eh, atau paham dalam pikir ya, yang berhubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam jadi manfaat ini adalah bentuk masdar dari gahabah ilhamlu tempat kembali, tempat pergi, tempat bersandar kalau kita sederhanakan pendapat seseorang itu bisa dikatakan manfaat misalnya saya ikut pendapat ketua MUI kota Bandung saya ikut manfaatnya ketua yang di kota Bandung jadi berbaha itu sama dengan pendapat, ya. Yang kedua berbaha berarti kita mengikuti pemikiran, pemahaman ulama berbaha artinya kita mengikuti hasil pemikiran dan e, pemahaman ulama dalam bidang ilmu itu berbaha, ya. Itu berbaha. Selanjutnya berbaha itu awalnya diri ya. Bermula dari dia lama kelamaan dia menjadi pendapat sekelompok orang dan sekelompok masyarakat, gitu. ya. Tetapi manfaat itu bukan ormas, manfaat itu bukan ormas, sehingga tidak ada kaitan misalnya manfaat tertentu dengan ormas tertentu, perkara ormas tertentu bermanfaat tertentu, nggak ada masalah tetapi dia tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah representasi perwakilan dari manhab itu tidak karena bermanhab ini dilihat pada apakah pendapatnya sudah benar sesuai dengan pendapat ulama yang dijadikan sandaran awalnya ini manhab ini dulu terkenal di kalangan para sahabat ada Abdullah bin Abbas, ada manhab, manhab Ibunda Aisyah istrinya Rasul ada manhab, e, apa e, usai keimbulianan ada manhabnya Salaf dan narisi jadi di kalangan para sahabat juga ada perbedaan dan ketika mereka berbeda itu disebut manhab atau pendapat ya. nah ketika Islam tersebar keluar Madinah ya ada yang tinggal di Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang Saudi. Kauni ya. ada yang tinggal di Mesir ada yang tinggal di Syam. Kalau Syam dulu sekarang menjadi empat negara Palestina, Yordania, Suriah, dan Libanon. Dulu Syam, Syam. Okay? Ada yang tinggal di Irak gitu. ada yang tinggal di uh, India. Jadi tersebar. Okay? Ketika tersebar maka nama yang tadi menjadi manfaat seseorang menjadi manfaat tempat, ada manfaat hijaz, ada manfaat Yilaf. Awalnya, eh, jadi perkembangan bertahap-tahap. Sampai pada akhirnya, pada 20 tahun pertama, eh, ketika berakhirnya masa Kenabian, meninggalnya para sahabat, datang generasi tabiin. Eh, tabiin yang pertama adalah Abu Hanifah Ini yang bertemu langsung dengan sahabat Nabi, antaranya Anas, Ibnu Malik. beliau lahir tahun 80 hijriah, jadi 80. Setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, ya Nabi sudah meninggal dunia. Dia tidak bertemu, tapi Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi yang masih hidup yang panjang umurnya. Di antara adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dikatakan umurnya ketika meninggal 125 tahun. Jadi termasuk yang akhir meninggal yang nanti menjadi gurunya Abu Hanifah. Gitu. Kemudian. Pada tahun 93 Hijriah lahir Imam Malik bin Anas, kemudian ketika 150 Hijriah ya, meninggalnya Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i, ya. kemudian 164 Hijriah lahir Imam Ahmad bin, bin Hanbal. Nah, kata patua, yang dikatakan salaf atau generasi terdahulu itu yang hidup pada 200 tahun pertama. Jadi kan nabi mengatakan, sebaik-baik generasi itu generasi ulama generasi para sahabat kemudian generasi setelah itu dan setelah itu ulama mengatakan generasi terbaik yang dikatakan salam ini yang tinggal di 200 tahun pertama ya, dan imam mazhab yang nanti mewalesi ilmunya para sahabat itu semuanya lahir di dua turun yang pertama kurun yang terbaik gitu. dan mereka semuanya memiliki pendapat tersendiri tertentu dalam beberapa hal ada kalanya mereka sepakat ada kalanya mereka tidak sepakat bahkan antara guru dan murid bahkan dalam satu manfaat tertentu pun ada perbedaan ada perbedaan gitu. eh? Nah, hadirin imam, Ibu darmati ini, ini bermanfaat. Nah, bermanfaat itu ada dua, ada dua cara. Satu, bermanfaat dengan mengikuti pendapat. Mengikuti pendapat. Jadi, apa aja pendapat imam tertentu, kita ikuti namanya bermanfaat peakwa dalam perkataan-perkataan dan pendapatnya. Yang kedua, bermanfaat dalam hal manhaj manhaj ini metode atau cara mannerh tertentu dalam menafsirkan Quran contoh saya berikan uh, contoh yang juga kalau bermannerh ikut perkataan misalnya kata Imam Syafi'i Kunut subuh itu sunnah makhdath kita ikut maka kita bermannerh ikut perkataan Imam Syafi'i atau kalau kita ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak kunur maka kita bermannerh Ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Gitu. Atau kalau kita gunungnya, kalau ada musibah, ada bencana aja. Ya, sekarang Misalnya, ya, ada banjir-banjir, longsor di Sukabumi, misalnya. Kita ketika ada bencana aja. Ikut pendapat Imam Malik, Imam Ahmad bin Hamba, maka kita ikut pendapat atau aktualnya Imam Barzah. Gitu. Yang kedua, dia tidak ikut pendapat, tapi ikut manhajnya. Contoh, ikut manhaj itu misalnya. Kalau Imam Ahmad ya Imam Ahmad ini kan lahir di Madinah, meninggal di Madinah. Beliau punya manfaat, metode dalam menafsirkan Al-Quran itu zahir ayat, jadi menafsirkan ayat itu ayat itu tekstual aja, jadi tidak e, banyak kemudian menggali maknanya atau mentakwilnya terlalu jauh. Gitu. Okay? Nah, jadi ini e, beliau jadi tekstual, ini okay. e, tekstual nanti kalau mendapatnya kalau menafsirkan dia tidak tekstual, dia kontekstual gitu. Jadi dia ketika baca Quran tidak semata-mata yang tersirat, memang yang tersurat tapi juga yang tersirat dipelajari, ya. Mengapa ini diharamkan? Mengapa ini dibolehkan? Ya. Jadi dikali 5 kemudian dicari pandangan hukum dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Makanya kalau Imam Ahmad itu menonjol eh, Penggalian Quran dan hadis dan dalilnya, Sementara Imam Abu Hanifah Itu menonjol logikanya Menonjol logikanya Sampai dulu ada dua madrasah Dikenal di antara Ada madrasah alil hadis Ada madrasah ataupun Pesantrennya ulama-ulama hadis Kalau berpendapat pakai dalil Quran hadis Yang kedua itu manfaat alil rohi jadi, yang selain dari lingkungan hadis juga berlogika, nah, ini madrasah atau pesantrennya, tempat demokranya yang bermanfaat kepada Imam Abu Halimah. Gitu. Tapi subhanallah, kedua-duanya nanti itu sangat berkontribusi, sangat berperan pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Gitu. Okay? Jadi, masing-masing punya punya keistimewaan. Gitu. Ustadz, kalau begitu, apakah bermanfaat itu wajib atau tidak? Tadi gitu ya. kita tahu di sejarahnya bahwa para ulama pendapat ulama dalam rangka memberikan pemahaman pencerahan kepada umat gitu ya. kalau kita mengambil pendapat seseorang maka kita akan bermazhab atau berpendapat dengan pendapat dia e, Seterusnya apakah wajib bermazhab atau tidak ulama sepakat bermanfaat tidak diwajibkan tetapi disunnahkan Ya, jadi tidak diwajibkan artinya kalau kita tidak bermadang, tidak berdosa. Tapi kalau kita bermanfaat itu sunnah mengapa? Terutama sekali kalau kita orang awam yang tidak punya ilmu, yang tidak punya alat untuk mempelajari dalil-dalil ilmu, anak itu Kita tidak punya ilmunya, maka kita bertaklit. Ketika kita bertaklit itu namanya bermadar, ya. dan hukumnya sunnah dalam rangka menjalani agama kita. Ustadz, bermanfab itu apakah harus satu, atau boleh dua, atau boleh banyak? Atau boleh lompat-lompat, lebih ganti bisa, gitu. Tahun ini, manfab ini, tahun depan, atau lain, ini. Nah, hadirin, bantu sekalian. Bermanfab itu tidak wajib pada manfab tertentu. Di antara kelamaan manfab ini, kita boleh mengambil pendapat yang manapun, karena... Empat ulama ini sudah diakui oleh seluruh ulama sampai kurun enam hijriah. Mereka adalah ulama-ulama alusunaw -ulama aljamaah. Baik pemahamannya, baik ilmunya, tidak ada perbedaan. Seluruh ulama utara selatan, timur barat sepakat. Ulama empat madhram ini adalah ulama alusunaw. Jadi kita boleh memilih terdapat manapun manapunnya kita mau ambil atau kita mau amalkan, ya. E, namun ya, memang ketika kita mengambil perdebatan belajar tertentu itu lebih baik agar memudahkan pemahaman kita, mudah belajarnya. Karena memang dulu ketika orang belajar e, belum seperti sekarang, ya, belum. Jadi kalau dulu itu contoh misalnya di Irak ya, Irak itu banyak e, apa? mulai-mulai mengatur halifah di Iran, di Iran, kemudian di India sehingga yang berkembang di situ manjar Hanafi. maka orang Iran, orang Iran, orang India itu belajar manjar Hanafi. belum ada ulama lain manjar lain yang masuk ke sana kalau ada jumlahnya sedikit gitu. ya, kemudian kalau Nina -Nina, di Madinah, sejak dulu itu memang menonjol kalau Imam Malik, itu Imam Ahmad Bin Ambar karena beliau Kedua ulama ini lahir di sana, meninggal di sana, gitu. Ya? Nah, ee, jadi rata-rata orang-orang di Madinah atau di Saudi itu berbasa Manda'i, yang berbasa Nah, kemudian kalau misalnya di Eropa atau di Barat, itu rata-rata mazhab Maliki, karena memang murid-murid Imam -murid Malik itu banyak yang merantau ke Eropa, itu banyak yang hijrah ke Eropa, gitu, sampai hari ini. Nah, e, jadi pendapat yang menampung kita mau ambil, coba jadi diperbolehkan Gitu ya e, Kalau misalnya, apa bervariasi menggunakan pendapat juga tidak apa, apa Yang penting, ketika kita mengambil pendapat itu Kita mengambilnya dengan ilmu dan kesadaran Jadi tidak boleh semata-mata hanya ikut-ikut aja Karena khawatir, kalau ikut-ikut saja Nanti khawatir bukan pendapat imam yang benar yang kita ambil Begitu Ya. Nah, Indonesia misalnya, sejak dulu itu menonjol marahnya Marah Syami karena dulu ya, Turki Utsmani Usmani ya, itu kan punya wali Somo, ya walaupun tidak semua wali Somo itu nanti menjadi ikatan mubalighnya Khalifat Islam Jadi dulu Khalifat Islam itu melantik beberapa kelapa di Nusantara termasuk beberapa orang wali Somo ini itu untuk berdawar di Nusantara jadi, mereka ditugaskan. Nah, ketika ditugaskan, itu memang diamanahkan bahwa ajarkan mereka satu manfaat saja agar memudahkan dan tidak membingungkan. Gitu. Eh, jadi, karena di Indonesia kan ada banyak apa, ada, ada banyak kepercayaan dan lain sebagainya, nah, sehingga dianggap bahwa ketika satu pendapat saja, itu lebih memudahkan dipahami dan mudah diamalkan sampai hari ini, sehingga memang rata-rata di -rata pesantren itu basicnya memang pemahamannya pemahaman imam Syafi'i meski ada beberapa hal yang berbeda itu biasa, karena memang dalam mandat sendiri itu ada perbedaan jadi jangan, jangan kita pandang bapak ibu, imam seluruh ulama mandat nabi, semangat dalam satu pekerjaan, mereka ada berbeda juga jadi ada perbedaan dengan mandat lain, ada perbedaan juga ada perbedaannya ya. Eh? nah, sehingga ketika kita ingin mengambil pendapat-pendapat yang berbeda, diperbolehkan kata ulama, paling tidak dengan dua syarat ketika ingin berganti-ganti baruhan, satu bahwa kita ketika berganti-ganti baruhan itu, kita gantinya dengan ilmu dengan ilmu mengetahui waktu belajar oh ternyata pendapat ini Menurut pemahaman saya, dari ilmu, lebih kuat ketika dia memakai pendapat itu, maka dia belajar ilmunya. Oh, gitu. yeah, Jadi, e, misalnya e, dalam satu apa? E, dalam satu waktu pun kita bisa mengambil pendapat-pendapat yang berbeda. Misalnya dalam hal jual beli, ikut pendapat ulama ini dalam hal, -hal sekolah ikut pendapat ulama ini itu boleh selama ketika mengambilnya itu mengambil dengan ilmu kata ulama paling tidak kita tahu sumbernya sumber yang benar ajengan nah, ini yang ngomong itu boleh kata para ulama ustadz ini yang ngomong kiai ini yang ngomong itu diperbolehkan ya diperbolehkan jadi jangan sampai ketika mengambil pendapat tidak punya sandaran eh ya. nah, jadi kalau misalnya nanti mengambil e, sesuatu ilmu dari sumber yang apa, keliru maka dosa tidak ditanggung oleh kita, tapi oleh yang memberikan ilmu. Jadi makanya guru, ustadz ya itu besar apa tanggung eh, jawab amanahnya eh, Makanya betul kata para ulama eh, ketika ulama, ketika hakim itu membuat keputusan maka satu kaki mereka di surga, satunya di, di neraka. Karena kalau keliru menyampaikan sesuatu itu bisa berbahaya. Makanya nabi jauh-jauh hal itu menurut memberikan apa, memberikan warning pernyataan man kharata alaya minta ambilan paliyata bawah man a'adahu minanah hadis bukhari muslim kata rasul barat siapa yang bergusta menggunakan namaku nabi melakukan ini nabi melakukan itu nabi mengatakan ini kita bergusta kata rasul paliyata bawah man a'adahu minanah maka siap-siap dia Booking kursi di neraka itu kata Rasul. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Maka berat batin itu? Ya, berat sekali ini. Jadi makanya ketika orang awam yang tidak punya ilmu, maka dia diperintahkan belajar. Ketika dia mengambil pendapat, maka upayakan ada sandarannya. Sandarannya itu. Ya, begitu. Yang kedua, ketika dia berganti-ganti pendapat itu, jangan sampai kemudian ya itu dalam rangka mengambil yang mudah-mudahnya saja, padahal dalilnya lemah atau pendapat itu pendapat yang nyeleneh -nya, syaddad. Dalam fikih juga ada bapak ibu pendapat pendapat yang -nya ada juga. Bahkan ulama itu punya beberapa kitab yang menjelaskan uh, al-aroh, asyaddad, pendapat-pendapat yang nyeleneh -nya dalam sunah ada. Ada. Yeah. Okay. Contoh misalnya yang nyeleneh -nya itu. Yang ditolak oleh mayoritas para ulama adalah bolehnya menikah menikah dengan wanita atau wali itu pendapat yang syar’i, ada pendapat itu. Kalau dulu kan dulu selain Madrasah ada bazar-bazar yang lain. Nah, bazar-bazar yang sudah hilang ini itu ada beberapa perkataan mereka yang masih diadopsi dipakai di beberapa tempat yang karena masuk dan jawab mereka. Jadi pendapatnya boleh menikahi wanita tanpa wali, ini ditolak oleh seluruh ulama berhala kecuali pendapatnya ini. Itu, ya. Dengan dalil katanya Nabi ya. mengatakan uh, apa, wanita janda itu boleh menikah tanpa wali, itu dalilnya. Nah, dikomentari oleh ulama berhala bahwa dalil itu khusus untuk janda saja. Jadi janda maaf ya, apakah yang meninggal suaminya atau yang bercerai, maka ketika dia mau menikah lagi, dia tidak perlu mencari ayahnya, tidak perlu mencari adik atau kakaknya, tidak perlu mencari wali dia boleh temui Kaula minta dinikahkan langsung boleh. Itu jadi janda, karena kata Rasul janda itu dianggap so, sudah mandiri, sudah bisa memutuskan mana baik mana yang benar. Tapi kalau dia gadis Ulama sepakat mengatakan tidak sah nikahnya tanpa wali ya sah. sah. Itulah nikah tidak diwali hadis muslim kata Rasul. Gitu. Tidak sah nikah kalau tanpa wali. Gitu. Nah ini uh, ada pendapat-pendapat yang syar’i. Jadi boleh kita mengambil pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi berwaspadalah jangan sampai mengambil pendapat-pendapat yang uh, yang aku punya ataupun Selanjutnya, jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu eh, Wa Taala, sedikit kita ingin mengomentari beberapa hal terkait dengan eh, pikiran manfaat ini, ya. Eh, Insya Allah mungkin pertemuan akan datang kita sudah spesifik ya membahas tentang tema-tema tertentu dalam ibadah. Eh, selanjutnya kita akan uraikan eh, tentang beberapa pendapat atau beberapa statement pernyataan mengatakan begini. Mengapa kita tidak ikut rasul saja? Mengapa harus ikut ulama manha Kan begitu diantaranya ya. Kenapa tidak ikut rasul saja langsung? Tidak ikut ulama? Mengapa harus ikut ulama manha? Ya, baik. E, pernyataan ini seolah-olah benar ya. Memang prinsipnya kita kan ukuran sunnah sebenarnya ya, tidak ada yang lain. Kan, rasul, saya tinggalkan kepada kalian dua apa dua hal dua perkara berpegang teguh padanya kalian tidak akan eh, tidak akan apa eh, tidak yang pertama Al Quran yang kedua Sunnah Sunnah Rasul maka memang ulama sejak dulu sejak masa sahabat Insya Allah saat hari kiamat sepakat tidak ada perbedaan rujukan utama moral Islam itu Quran dan Sunnah dan memang seluruh agama kita kembali pada dua sumber ini masalahnya adalah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 Ulama itu ulama Nabi jadi nggak bisa kita potong kompas, lompat saja. Saya seperti itu, ikut Rasul aja, ikut Quran aja. Masalahnya adalah jarak antara kita dengan turunnya Al Quran 14 abad. Siapa yang menjamin bahwa pemahaman kita, bacaan kita terhadap Quran, yang Hadis sudah benar? Kalau kita menyampingkan peran peran para yang ilmu mereka tersambung ke rasul. Ilmu mereka tersambung ke rasul. Maka tidak bisa dibenarkan ketika orang mengatakan mau ikut nabi aja, mau ikut Quran saja, kamu ikut ulama. Kenapa? Karena satu boleh jadi yang ngomong gitu ulama. Yang kedua, ketika dia ulama pun ya, maka boleh jadi ilmunya tidak semumpuni ulama terdahulu. Ya, ulama mengatakan bahwa dalam mentesingkan hadis saja itu sudah dikunci pada abad ke-6 Hijriah pada abad ke-6 Hijriah jadi hadis-hadis nabi yang jumlahnya jutaan itu bapak ibu itu sudah di ini hadis sahih, ini hadis gaib, ini hadis hasan ini hadis ee, mardun, ini hadis palsu itu sudah dikunci pintunya, itu abad ke-6 Hijriah sehingga apa? Sehingga kalau ada orang hari ini ngutak-ngatik ulem-ulem lagi yang sudah lama-lama terdahulu Maka perlu challenge ditangkap dulu ilmunya sudah sama belum ilmu lalu-lalu terdahulu Dan ulama sepakat sampai hari ini belum ada orang yang bisa menandingi ibu sholat dalam, me, dalam menyusun ilmu nilai hadis jadi punten ya, ulama-ulama yang boleh jadi sering dikutip di zaman sekarang ya. Saya mungkin tidak menyebut namanya ya. Jadi kalau baca hadis, kalau tidak disohinkan oleh si ulama ini Dianggap tidak benar ya. Pokoknya Bukhari Muslim atau hadir Guru Majah Disuahirkan oleh ulama ini ya. Kalau tidak disebut namanya, maka seolah-olah Alam tidak sah ya. Padahal dia adalah ulama mengunci ilmu hadis pada abad ke-15, ya. gitu, ya. jadi ada Sheikh dan Al-Mun. Itu yang lebih senior, gitu ya. dan ulama-ulama dulu, bapak ibu, mereka punya tradisi kalau ngaji itu nyambung, ada gurunya, enggak sembarangan. Untuk bapak ibu, ada beberapa ulama yang terkenal di kita, atau di, di, di, di terkenal di kita ini, gitu ya. Itu tidak punya guru, belajar sendiri. Ya, belajar sendiri, itu di perpustakaan, karena dia punya perpustakaan, belajar sendiri Tidak punya guru, tidak punya sanaknya oh, gitu. Kalau guru, kalau begitu, ketika mereka menulis kitab itu, ditulis Ini guru-guru saya, ini murid-muridnya, jadi nyambung sanak-sanaknya Sampai, ilmu itu sampai kepada kita, sehingga tidak ada keraguan-keraguan nah, ketika ada orang baru, abad 20 baru akhir mengatakan shahid, hadis ini sahib hadis ini hadis ini palsu enggak bisa begitu, karena apa? karena pertama, dia tidak punya ilmu, sangat dalam ilmu yang kedua, dia tidak mumpuni dalam ilmu hadis tidak mumpuni dalam ilmu, ilmu hadis nah, ini, baru sore kemarin, baru meninggal ada syekh hadis Suriyah, itu muhajir jadi, pakar hadis, ya, syekh uh, apa? Jadi ramai mungkin kalau yang biasa di apa di internet yang buka Facebook atau buka Instagram itu akan muncul nama beliau Sheikh Atal. Ini ulama Sheikh dari Syria terkenal. Seluruh ustadz yang pernah belajar dari timur tengah kenal beliau. Ini ulama ya. ini. Jadi e, dari tangan beliau ya, dari cerian beliau telah ilmu banyak ulama, ulamaan para tokoh terkemuka di Indonesia. Jadi uang itu mereka kalau belajar dia ada silsilah sanahnya. Jadi buka teracak. Kamu siapa gurunya? terlacak Jadi kalau ada orang datang tiba-tiba ada 20, hadisnya oh, dhaif, hadisnya hadis sahih, is sahih oleh. Jadi begitu. Mungkin ya saya rasa mungkin sudah hajat siapa orang itu gitu ya. dan kita menghargai, kita menghargai itu sebagai sebuah apa? sebuah prestasi, tetapi kita tidak boleh kemudian mengeliminir atau menyampingkan status-status hadis yang sudah diamalkan, yang sudah dipraktekkan sebelumnya, yang dikunci pada abad ke-6 Hijriah. Gitu. Jadi status hadis itu Bapak Ibu, sudah dikunci abad ke-6 Hijriah. Jadi sudah selesai dicatat oleh para ulama. Jadi nggak perlu lagi kita capek. Jadi ini mudah-mudahan yang apa yang mudah-mudahan belajar. kalau sudah belajar, maka jangan belajar lagi eh, status hadis karena apa? Karena sudah dikunci ilmunya. Ya. ya kalau mau challenge itu luar biasa ya. jadi syaratnya ya, itu, apa, apa, harus hafal Quran itu, ya. harus hafal riwayat eh, hadis harus tahu ilmunya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ketika kita ikut ulama sebenarnya kita ikut rasul sesuai dengan pendapat para para ulama ya. saya rasa itu mungkin sebagai apa pengantarnya saya rasa eh, kita persilahkan mungkin dari hadirin sekalian yang mau bertanya dipersilakan enggak <SILENCIO> kalau ada dari Ibu, ruang enggak kalau yang mau <SILENCIO> ini mungkin e, ini pertemuan e, terakhir ya dalam rap ini ke depan kita sudah mulai menguraikan e, tentang tema-tema tertentu dalam ibadah. silakan jika ada enggak kalau ada silakan <SILENCIO> ya Saya debat di ini ya sehari-hari, hmm. eh amal sehari. Masalah batal dulu antara pasangan suami istri, ya. si istri itu termasuk yang punya orang batal dulu, ketemu ya, ya, ya, ya. Suami, suami tidak, okay. Nah, jadi yang yang mana yang harus ngalah? Ya. ya, baik, ya. Ini real ya, Bapak Ibu ya. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin banyak yang masih perasaan hal itu sampai hari ini. Jadi perbedaan dalam masalah pikir dengan istri atau dengan keluarga kita. Istri berpandangan kalau nyentuh tersentuh dengan e, suami sendiri mata lututnya. Kalau suami tidak, gitu. okay? maka pendapat ini pendapat yang dikenarkan ada perbedaan di dalam para ulama terkait dengan status istri. Mengapa ada perbedaan? Karena memang satu. Ulama berbeda pendapat tentang istri, apakah dia mahram atau bukan setelah menikah. Kalau sebelum menikah, itu dia mahram. Eh dia bukan mahrum, ya sebelum menikah wanita istri dan sama Nah, setelah menikah, ulama berbeda pendapat setelah menikah apakah statusnya berubah menjadi mahram atau bukan? Kalau dikatakan mahram kan mahram dia mahram dinikahi <laughs> Kalau dianggap bukan mahram ya gimana kan dia bagi dari kita gitu. ya. Nah ini apa perbedaan sehingga kata para ulama ketika berbeda antara suami istri maka apa seorang istri harusnya menjadikan ketaatan itu sebagai peluang pahala pada suami gitu. Begitu. Jadi, pada perbedaan-perbedaan, upayakan istri itu ikut suami. Mendapat pahala walaupun dia bisa mendapat sendiri, tapi diniatkan taat kepada suami, membangkitkan suami, maka dia gagal pahalanya. Ya, pahala. Apa, e beribadah yang kedua pahala senantian kepada kepada suaminya jadi nggak apa-apa hadirin sekalian karena perbedaan dalam masalah hukum itu bukan perbedaan yang prinsipil ya artinya e apa kalau mengalah pada pendapat kita itu tidak ada konsekuensi hukum apapun gitu. misalnya batal imannya batal sesuatu nggak kegagam gitu jadi dia tetap sebagai muslimah tidak ada apa, konsekuensi hukum Terus orang suami istri itu mendapat pahala dengan pahala kepada suami gitu. namun mungkin suami boleh jadi ya perlu pendekatannya ya, jadi biar tidak ada masalah ini betul real ibu ya real, saya tidak sebutkan siapa orangnya tapi ini real terjadi itu e, ada perceraian disebabkan tadi Perceraian terjadi hanya disebabkan beda pendapat soal unduhnya bantal atau tidak Itu Jadi pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita kadang-kadang pandang remeh ternyata bisa menyebabkan perceraian Semoga uh, ini tidak terjadi pada kita, pada uh, anggota keluarga. kita ya. Jadi dengan ilmu kita akan lebih uh, toleran Demikian sudah masuk waktu isyar, bertemu di e, dua pekan berikutnya astauwi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita okay, warahmatullahi yang pertama yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Anni di Abbas tuh sallallahu alaihi wasallam saudah waliwauhu abyad. Saya enggak sarti ini ya, insyaallah ya. Oh, artinya baik. Ah, baik, terima kasih.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 Alhamdulillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat Tawir berkata? Kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat ini.